rup. Nah, jung prik bukan ini. Iya, itu kan ini kan gagangan kayak Kalau yang dis itu apa namanya? Ke... yang arah ke Aceh itu. Iya, aduh, itu ya? lawannya. Ah, Ya itu Oh, itu namanya ada properti positif iya semuanya mau dia uh oh, udah ada di bawah dia modal olah lah lah baik belum ada dia aktifin itu ya awas om bunuhin dulu ininya close-close nya gak apa-apa wih sakit ya tapi ini dia Sakit, Om. Sakit, Om. Penyebab jangan di satu titik. anjir, sakit, sakit jangan jangan jangan jangan jangan jangan itu ya? aduh, jangan jangan Anjir, sakit Kenapa-kenapa, ayo? ban ban, pan, pan! Weh, GG weh, sakit okay, itu Yadigit oh, lagi, Yadigit lagi Sampai dilemi Full attack, full attack, langsung bacokin Nah, mantap, WOOOOO wow, boleh tambah mah Udah. What the fuck, malah diet gua. Hah? Huh? <laughs> <laughs> Senjir. Portalnya di mana tadi? waduh Ya, masih sama portalnya. Tunjuk ini. di situ kan? Uh, <tuk> iya. Gua mau nyerang lagi. Anjing! Udah, bodo enggak tem. Oh, itu awo. Oh, Pas lawan apa lawan nih? Ya, lawan nih pasukan gua, Bang. Ya, ya maju aja tuh maju maju ya, naik, naik, naik, naik. Eh. itu perahunya rusak nggak nah, bakal itu eh. eh. nah, ya. uh. ada taruh Mana iya, tadi nar? Kotong si IP-nya kelihatan loh. itu tuh. Oh iya tuh, itu, tuh, itu. tuh tuh tuh. Yuk, awal Belum belum nyampe tuh mah Itu tuh kayak ini manusia. Eh, manusia. Furba, ya, manusia atau hewan purba ya? Iya. aduh Iya, enggak ada. Anu, anjir, beneranan. deket pantai aja ya. Biar yeah, bisa ya. di Iya. Naikin benderanya, naikin. Biar wah ini sekarang ke pantai kok kalian pantai kare. biar dia ke darat juga pit pit itu bagian itu pit di penerin kapal pit kayak kapal ini kapal lah Ayo And kita betal me. sini di air sini ayo anjing nggak enggak nggak direkam saja. Eh hey, mundur mundur mundur. Ya ya ini lagi gua mundur. Hmm. Oh workbenchnya mana cuh workbench kapal aja. Mati mati. Yes. Uh pas banget. Oh aduh, bisa, bisa diambil ambil, ya? Ya? aduh, aduh, di aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Itu aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, banget aduh, untung aja aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, besar, bro, bro. aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Kesehatan, tapi kasihan. Nanti dia karakternya di sini. Kali itu dia, masalah Iya, bikin itu aja. Bikin portal aja di sini yang eh, cepat. Oh, oh, ini ngeri. Ini, ngeri. Nih. Oh, ini, oh, ini. Wah, ada eh, tukang om. panahnya, Bang. Mau warna racun, Om. Cuma Cuma racun dia. Awas, ah. blop, blop, awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas, Aduh ayo. Nah ini kayu putih semua nih Eh ngelek ih kurang ngajar Tolong anjay ah. Itu tuh random ya kayaknya Bisa baca prediksi cuaca juga kering kayaknya Iya hal sweet home mered mered mered mered mered mered mered mered mered mered ini mered mered mered mered mered jangan oh, tuh lanjut obok laut Air airnya tiba-tiba surut bang iya yeah, iya yeah. ini kau wae thank you thank you thank you akhirnya kita yeah. makan su